Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. kali ini kita bakal nyobai kostum room OctaPi OS ya yang bandingan dari semalam kalau kita lihat Antutu sama trollingnya ya ini lebih parah trollingnya daripada room yang semalam namun, apanya Antutunya lebih tinggi daripada room yang semalam ya, kalau melihat um, video yang semalam itu cuma 1440an lah di sini sampai 150-an Nah hmm, kalau untuk gamenya kita nggak tahu Tapi rollingnya tuh parah kali Coba kita lihat langsung Oke okay, ini di arlka ya Saya set hike hmm, Untuk rollingnya nggak terlalu terasa sih Nggak kayak yang semalam langsung kayak ada patah-patah -pata atau apa Ini di hike Tetap santai aja Bentar ya, kita ngumpuli dulu untuk bikin apa namanya, martil atau apa itu. XX mau X, oh kata ya, kalau apa? Bentar, kita pulih dulu, nah, agak ngelek ya, dia waktu mau mukul, bro. Ngeprem dia oke, okay, ternyata. Oke, okay. ini kita pakai palu ya. Nah, tetap aja ngerasa ngeprem ya untuk farming batu. Sekarang coba kita ke medium kan. Oke, okay, ini udah medium ya, bro. Tuh yang biasanya lebih bagus daripada yang tadi ya Lebih enak di medium kayaknya Dan Kita farming-farming dulu Tuh keregeran cepat gini juga nggak terlalu ngeprime ya. ada suara kucing maafkan ya nah. Memang lagi musim kucing kawit Oke sekarang kita berburu ya bro Hmm, lebih bagus sih walaupun tetap ngeprem kalau salah mukul atau nyerang lebih banyak gitu mungkin Coba bentar kita cari yang lawan dulu ya Ada dilo kah? dilo dilo dilo Hmm masih bodoh juga, ah ini ada dilo Kocok serang dilonya ya dia nge, nge juga, oke lebih enak ih aneh ya, semalam itu rollingnya kan lebih dikit, kalau ini lebih banyak tapi kayaknya lebih stabil gitu oke kita lanjut aja ke gameplay yang berikutnya ya, yaitu Gensya oke ini udah rata kanan 60 fps lebih enak ya semalam kayak gini aja kita jalan-jalan ngeplay terus kok ini nggak parah coba kita bikin berkelahi nah wah ngeplaynya parah cuy wah parah nggak ya hmm kayaknya mesti mundur kita dulu cuy Hmm, kalau jauh aja nggak masalah sih. Kita ganti aja dulu. Kita coba balance ya. Kita setting sendiri aja. Hmm, tunggu. Kenapa nggak turun-turun? Oh, fps-nya bro. Oh, sekarang ada 24 fps ya yang baru. Udah lama nggak main sebentar ya Oke okay. Waduh Naik langsung Oke okay, gini aja Udah antilasing Matikan aja Oke okay, kita offkan aja hmm, kita Coba Lebih mendingan ya Balon di balance nih Meskipun nge juga Tadi terasa dikit tuh Nah. dia dia ngeprem waktu kita mau gerak cepat, baru pindah kayak mau gerak cepat, baru lompat gitu, prem dia. Hmm. Oke, bentar kita cari dulu. Oh itu ada tempat untuk melawan blosem ya Aduh banyak nge ya Tapi nggak separah sih Semalam parah kali nge nya oke juga coba kita set yang lebih kecil lagi ya terlalu dulu kita matikan dulu ini Oke okay, selesai Kita ambil dulu ya Oke okay, coba kita turunkan lagi ya Lebih bawah Salah pijit Ini balance hmm, Langsung aja lah Dilakukan, Dilaukan fps nya kita turunkan ke 24 coba hmm kayaknya lebih lancar sih ntar FPSnya nya kita naikkan dulu tapi nggak enak 24 Tiga 30 aja baru apa kita turun tenang? ini aja kita matikan nanti alisnya tadi hidup lagi berarti oke okay. walaupun ngeprame tapi kayaknya lebih rekomendah Ngeprem juga bro Hmm, nggak bisa pakai ini tapi nggak begitu parah ya daripada yang semalam ya kalau mau ngorbankan bagusan di 24 sih kayaknya 24 fps daripada 30 karena kok 30 saat lon satu kayak gini sih kuat aja nggak ada masalah ya cuman kok lon lebih dari satu atau banyak gitu baru agak susah mungkin. Oke, Oke ini lah, harus kita terus lanjut aja usah. game ketiga. dalam lama nggak main ini, tapi kayaknya ada beda kali daripada dulu yang terakhir kali main ini. Ya sebenarnya nggak apa suka sih main game ini, karena feel-nya nggak kayak main game ninja ninjaan. Ya le jalannya lambat kali. Nah, ini grafiknya saya ratakan kanan ya. tapi di sini udah terasa ngelek loh, bro agak patah-patah gimana gitu dah hmm kalau gitu taruh lo kalau kita turun dikit aja grafiknya ya bro oke taruh dulu kita coba idul ya oke kita turun lah bro Hmm, kita kasih medium aja lah. Dan kita bakal coba langsung lawan musuh biar nampak Dan, aja. Biar aja. tapi Oke, kaya kayaknya hidup banget ya. Lawannya sama sekali enggak mukul. nauk habis lagi. nggak tuh ternyata yang kalau yang lama ya nah, kayaknya kayaknya tanpa tusinya sama sekali ya nah, ini dia kecang, ah, dia kan, dia kecang, ini dia bisa berdiri lagi dari belakang yang ada sekarang tidak itu dulu semuanya terima kasih sudah nonton sampai jumpa